Teruna, apa kabar ini adik-adik hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya bersama dengan keluarga. Pagi ini kakak mau mengajak adik-adik sebelum beraktivitas, sebelum belajar ataupun sebelum sekolah online untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya terambil dari Yesaya 9 ayat 1-5 Yesaya 9 ayat 1-5 Biarin oh, kita ke tetap terbuka kita satu dalam doa Syukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang masih Kau berikan kepada kami di hari ini, di hari baru ini, kami akan melakukan aktivitas kami, tapi sebelumnya kami mohon berkat Tuhan dan penyertaan roh kudusmu untuk kami membaca dan merenungkan firmanmu, sehingga kami pada akhirnya boleh mengerti dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anakmu sudah, sudah siap mendengar. kita Dari Yesaya 9 ayat 1-5 Yang menyatakan Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan Telah melihat terang yang besar Mereka yang diam di negeri kekelaman Atasnya terang telah bersinar Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak Dan sukacita yang besar Mereka telah bersukacita di hadapanmu Seperti sukacita di waktu panen Seperti orang bersorak-sorak Di waktu membagi-bagi jarahan Sebab Kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan media. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang sehat ajaib Allah yang Perkasa Bapak yang kekal Raja damai judul renungan kita hari ini menghadapi kegelapan pada pertengahan DKD 1960-an dua orang berpartisipasi dalam penelitian tentang dampak kegelapan pada jiwa manusia mereka memasuki gua yang terpisah sementara para peneliti mengamati nih kebiasaan makan dan tidur mereka satu bertahan dalam kegelapan total selama 88 hari Sementara yang lainnya bertahan selama 126 hari Keduanya tidak mengira akan dapat bertahan dalam kegelapan sepanjang itu Salah seorang dari mereka merasa hanya tidur sebentar Tetapi mendapati bahwa sebenarnya ia tidur terus selama 30 jam Kelapan memang membuat bingung. Umat Allah merasakan gelapnya menantikan pembuangan yang akan datang. Mereka terus menunggu tanpa mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Namun, Nabi Yesaya menggunakan kegelapan sebagai kiasan. Untuk menggambarkan kebingungan mereka dan sebagai cara untuk berbicara tentang penghakiman Allah, di Yesaya 8 ayat 22 ya, dahulu orang Mesir Pernah ditimpa tulah kegelapan. Tulah keberapa? Ya betul tulah kesembilan. Di keluaran 10 ayat 21 sampai 29. Sekarang giliran Israel nih yang berada dalam kegelapan. Akan tetapi terang akan datang. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya... Terang telah bersinar di ayat 1. Penindasan akan dihancurkan, kebingungan akan berakhir. Seorang anak akan datang membawa perubahan total dari hari yang baru. Hari pengampunan dan kebebasan di ayat 5. Yesus akhirnya datang. Meskipun kegelapan dunia dapat membuat kita bingung dan kehilangan arah. Kiranya kita mengalami penghiburan ...dari pengampunan, kelepasan, dan terang yang dihadirkan oleh Yesus Kristus. Demikian renungan kita hari ini adik-adik. Ayo minta roh kudus menguatkan kita untuk bisa menjalani hari ini. Jaga kesehatan selalu ya adik-adik. Saatnya kita menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus membaik... ...untuk firman yang sudah boleh kami baca dan renungkan bersama. Pada akhirnya, biarlah kami selalu menyadari bahwa kami harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami juga mau menaruh masa depan kami hanya kepada tangan Tuhan. Kami juga percaya Tuhan yang akan menyediakan segala kebutuhan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, tolong ampuni segala selanur dosa kami, di dalam waktu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Semangat ya aktivitasnya Tuhan Yesus memberkati.